itu syukur lah pen ada karir tuh emang dimulai dari bawah oh dari bawah banal ya weh orang-orang sukses di dunia tuh sadolanya itu dimulai dari bawah lah Bill Gates, ini nah, kini punya Microsoft dimulai dari tukang servis komputer Steve Jobs lah ini kini punya iPhone ini mulai karir dari tukang servis HP Aden, Steven, Karajo Den mau Kini mau jack, masih mau dan Den. Logikanya nomor itu doh. Kini mau biswa, maujek mau 2 dua tahun lain, menga? Masih Mojek Berarti yang konsisten. <laughs> Dah lama Karajo mau di kau Patang udah orderan cewek rancak. Wih, mantap loh nyok. Igyang mantap. Oh, begitu entah, Pak. Entah, Pak. Bapak bisa? Dibatang, kan, order dan cewek, kan? Ha. Abis itu... Pak. Ha. Pak Ivan, kan? Abang saja lah, Kak. Oh, ya. Hai, eh, Pak. Oh bukan, bukan saya yang naik, saya cuma pesenin doang Benar ya pak Hah? Ini kakek saya yang mau naik, tolong dianterin ya pak Kasihan udah tua soalnya Hati-hati kak Boleh dibantuin nggak pak Tosin. Tosin, ya. Ini adik saya Hah? sejalan jalan, arahnya sama kok pak, sekalian aja boleh ya Ini ade saya paling kecil, mau ke rumah temennya, bener-bener deket banget sama sekolahnya Sekalian aja ya pak Hati-hati, hati-hati Iya, -hati. udah, udah Udah nih kak? Udah-udah pak Udah lagi kan? Hati-hati ya pak, di jalan Eh, eh. harus kesah lu Tol. palak dong nah. hey. nah, di kan tuh. di mah harus mode tua. kok bisa doh. Inget Minang Ah, mantap mah. Gas langsung. Palong, Palong, Palong, -tuh. <tuh. mantap Kalau ah. hmm. hmm. hmm. um. mau rumang hmm. Atau dan Heeh, matau dan Eh. Heheheh Heheheh, apa Mama siang Eh, kemasak Ya Mama masak, ma. Amat lah chef dari Paris Hebat yang memasak Ah jadi kini memasak. Oh lalala. Balik penyakit lah mulai Eh nge, petang Amat masak Untung apa serak Makan kucing mati Kucing tulang suang Banyaknya kucing Eh, yang gula-gula-gula Capek lah Iy, beko lah Beko kucing ada ngecen kini-kini capek Yo yo, yo, yo. kok itu, hey, sabarlah. Tuh, dulu, eh, apa alas, tak perlu apa iya, masuklah, masuklah. Aduh. sama kali datang sama aku dong bu, kamu pula mengunci. <laughs> Loh. ini Amak, ini? iya itu Amak atau waktu Amak jadi vokalis Slipknot. <laughs> Sama bisa ada, tapi bahan-bahannya udah siap semua kan? Udah bahan-bahan udah -bahan masih siapin semua, termasuk gula halus, udah masih siapin. Nah, halus beneran, ah, halus kali. Ah. Ayolah ayo lah, masa kita lagi di sini aja. Oh, mana bisa di sini? beli, -beli ya, minyak nanti dicintai, kelincir kita. Ah, oh, sana kita. Kan ayo Saya seprofesional profesional, iya, iya, iya. saran Ke dan kamu nih. Ah, kebesaran ah. Mak? enggak juga. Halo, ya pak. Oh, ya ya dekat de pak, dekat pak. Oh sekarang sekarang masuk pak, ya pak. Iya pak, iya pak. Iya pak. <tos> Ini, ini apa nih Pak? Di deskripsinya ndak ada apa-apa. Gimana aja kirimnya nggak apa-apa. Ih, -apa. eh, eh, apa, Banyak kali nih Pak, nih gimana? Oke, apa nih buat Bapak? terus nih, Pak. Iya, Pak. Oh iya, dia-dia. Oh, tenang, sama saya. Nah, amat tadi gini, ini bahan-bahan oh, iya, sudah iya, lengkap. Iya, iya. Yang iya, iya. pertama, iya. kita campurkan ini apa itu tepung oportunis oh, untuk tepung, tepung oportunis, opportunis di sini ya terus pisau pisau kan ada ada pisau ada pisau ada nih pisau ini untuk mengiris kentang hmm. kentang, ini kentang ini tidak diiris. ubi ini ya ah kentang oh, kentang kan saya yang save ya ya kentang ini keras pula, iya kentang itu terus diapain lagi itu kita perlu pisau Peace food, ini ada peace food nih, tapi mau diapain pispootnya nih? Makanan ikan. Makanan ikan. Campur sini. Karena kita diperlukan secara teoritis, kimiawi. Ikan saja makan, apalagi manusia. Iya. Ya. Jika takut terjadi hal-hal tidak diinginkan, langsung saja kita taruh ke obat di sini. Apa tuh obatnya? OBH. Ya. Jadi kalau ini beracun, langsung dinetralisir oleh obat ini. Ya, ya. Kapan lo bed lo? Ah. Pulang lo nak ambil korbank nak? Mu bro yang enggak pak ya. Untuk aroma ya, kadang masakan tuh perlu wangi mah. Wangi. Biar selera makan tercampur. Ya. ya. Ada gelembung di sini. Ha -ha. Ya. Masukin. Ya? Telur, kita aduk satu jadi satu, Mak air putih ya? Mak, kurang ada air putih? iya air putih jelas sih, Bancis situ. emang-emang lah hebat, Chef Francis ya jadi deh mana? ambil yang udah jadi oh, ada ah ini donatnya wah ah, mantap jadi kan? jadi iiii ah. hebat mantapnya pasti mah ada yang lupa ini korbank korbank korbank pak! kok gula lu ya? tadi nah, ah itu gulanya apa itu? sama sirin kuadu-adu sih banyak banget ah ini gulanya. uh bagus packingnya ya, maaf, ya. Buka -buka, mak, ya, kalau ini buka-buka mak, hmm, gitu campur, manis nggak kan, ini coba dulu, cobalah lah, manis, ini siap, ya. Abang Tiko, ini bang, K kalau boleh tahu bang, apa ini abang ya? Wih, barang ini kalau abang pakai, langsung... Tapi lu aman kan? Aman lah. Ya lu cabut aja. Dan abang, jangan sampai... Eh, Aku lu juga ga usah-sah tahu nut job ya Bos, rasanya bos belum gua coba goblok oh, makanya buruan coba bos ya ini lagi mau gua coba goblok ya udah coba ah! <tuh> <tuh> ini postur pinggul hmm. goblok hmm. Kena, ini enak goblok ini enak bos ya kalau hitungan bulan kita nyari narkoba goblok gula halus goblok memangnya narkoba tidak ada yang rasa manis bos, lu beli sirup aja jangan beli narkoba jadi anak buah baru sehari gobloknya nggak ketolongan, Gua cari nih kurir yang tadi. Halo bang, halo halo halo bang assalamualaikum abang, saya yang tadi nerima paket bang. oh iya berapa bang? mau ngirim paket lagi bang. tapi nggak pakai aplikasi bang? iya nanti saya kasih tips lebih ya. Oh, <laughs> boleh bang, boleh mau bang kalau ada tips ah. kena lu jebakan gua anjing. aduh, ini kacang. Antuk. <tuh> <Men> <tuh> Dah siapa? Ah, siapa? Eh, ini kedutaan besar dari Tiongkok. Ah, Ini duta. ah, ah, ah, Coba, ah, ah, mak ah, Kau yang ikut aku. ah, ah, ah, enggak ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mantap. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, pak, hai, ah, hai, hai, ya hai, pak hai, ah, iya, iya, hai, ah, posisi bapak di Saya ya pak ya? saya ada di sini tuh loh kan kan lu tadi Pak. Ya itu yang salah. Mana paket gua yang benar? Kok kok salah. Ndak ndak tahu. Enggak tahu. Ndak tahu. Enggak tahu bukan ndak tahu. Ya ya kan ndak tahu sama, Pak. Beda-beda kan. Sama, Pak? Heh. Ini biasa lu sebut apa? Punda. Kalau ini gua bilang punggap, lu protes enggak? Protes. Itu kan itu beda! Hmm. mana paket gua? Gak tahu itu bukan paket gua! Nih, kau coba, kau coba. Rasanya enak? Enak. Nih, coba lagi, coba lagi. Sudah-sudah, jangan kebanyakan. Lu fokusnya mana sih? Paket gua mana? Siapa tuh? Buka lu Eh, goblok! Buka, goblok! Itu siapa, goblok? Itu anggota saya. Lu polisi, blok saya adalah anggota polisi. Anggota masuk, B bapak polisi, Pak. Bawa dia. loh, Pak. Bukan, uh, bener nih, Pak. Bapak, saya lebih uh, ya Pak. Uh, yow, yow, yow, yow, yow, yow. Dah, kamu tenang. Kamu masih terima orderan? Hah, masih, Pak. Kenapa, tuh, Pak? Mau pesan donat? Kita kasih habis ini, tanggung. ya Pak. Bukain talinya dulu, Pak. Oh, iya. Lupa saya. Kasih, Pak, ya. Mak! Ma. Ring! Nang-ngang, Donat, Ben! Donat! Mangang seluruhnya makan tuh, hah? hah? Donat pan, <laughs> aduh suara eh <ketem -ketem rapper> sebagai rezim yang selalu mengedepankan eceng gondok itu gula halus goblok